Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajimai'i nama'ba'at Yang saya hormati Bapak Ki Haji Muharrar Hudhari Dan semua Dewan Guru Di pondok pesantren Al-Mubarak Arba'in dan para santri-santri Pondok pesantren Al-Mubarak Arba'in Pertama Alhamdulillah Wajib kalian Bersyukur kehadiran Allah Dengan syukur yang Sedalam-dalamnya Karena kalian Belajar di pondok pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in di demak sini di bawah aswan guru kita Bapak Kiai Haji Muharrar Hudori kenapa kalian bersyukur karena kalian diberi oleh beliau kunci gudangnya ilmu jadi Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW itu punya triliunan kudang atau gudang yang tidak bisa dihitung lagi baik ilmu zahir atau ilmu batin ilmu Islam ilmu iman ilmu ihsan dan ilmu Tanda-tanda hari kiamat dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh sahabat-sahabat Nabi dan oleh ahlul baitnya Rasulullah, terutama disimpan di dalam dada-dadanya, di dalam rohnya. Juga, sebagian ada yang menyimpan di dalam beberapa kitab-kitabnya. Kemudian, ilmu itu terus disampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya, para sahabat tunamnya tabi'in, muridnya ahlul bait yang awal dulu namanya tabi'in. Para tabi'in Menyimpan ilmu itu Di dalam rohaninya Dalam batinnya Dan Banyak yang menulis Banyak karya-karya tulisnya Dari ilmu yang saya sebutkan tadi Karena Ilmu Di dalam Agama Islam ini ya empat itu Intinya, empat: Islam, iman, ihsan, dan ilmu asal desa ah. yang diistimbatkan oleh ulama dari hadis Jibril Alaihissalam, yang ulama sering menyebutkan sebagai ummu sunnah, ada umul kitab namanya Al-Fatihah ada ummu sunnah namanya hadis jibril dari ilmu Islam ini ditulis oleh para alim ulama dan juga disimpan dalam hatinya pada ulama yang disebut sebagai ilmu syariat ada kitab-kitab besar ya kita Minhaj Talibin kita al agena kita bel, suruh suruh hal yang banyak dalam berbagai madhab, ya madhab arba'ah. Kemudian dari situ juga ada ilmu usul fikihnya, karena untuk mengambil kitab itu harus mengenal ilmu usul fikih. Kemudian ada kitab Hadisnya dan sarahnya ada kitab tafsir, dan eh, apa namanya mutawalat yang panjang dalam tafsir itu semuanya Khidmat kepada ilmu syariat, yaitu Islam dengan rukun iman, rukun Islamnya yang lima itu. Kemudian ada lagi ilmu akidah atau ilmu iman. Dengan rukun iman yang enam itu dari itu dikembangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab al-aqaid ada yang mantuah, ada yang nasar, ya panjang lebar juga. Kemudian yang ketiga adalah ilmu esat atau ilmu ma'rifah ma yang akhirnya mencapai pada ilmu hakikat kebanyakan ada di dalam hatinya para ulama rohaninya tapi juga ada yang ditulis di antaranya kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin ul Minhajul Talib Majmul Abidin ya Kitabul Ihdoh Asrarul Muqarrabin Kitabul apa namanya Kitabul Al-Imam Al-Sha'arani Banyak beliau ditang Qutul Qulum dan lain sebagainya Itu kitab-kitab Ehsan Panjang lebar juga Ya, kitab-kitab itu Kemudian ada lagi Ilmu Yang disebut sebagai Ilmu Alam Sa'ah Alam itu sa Itu tadi namanya Kalau di dalam Istilahnya para ulama' namanya Al-Ulumutawabid Yang sudah tetap Islam itu begini dengan uraiannya Iman itu begini dengan uraiannya Ihsan itu begini dengan uraiannya Tidak berubah dari zaman ke zaman Tapi ada ilmu namanya ilmu mutagayirat Atau tahawulat atau mustajadat ilmu asratu sa'ah ilmu tanda-tanda hari kiamat yang sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam Alaihissalam diutus sampai zaman beliau jadi yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang sampai ditiupkannya sangkakala oleh Maghid Israfil itu sama Nabi Muhammad sudah diceritakan apa yang kejadian-kejadian dan apa yang sudah terjadi apa yang akan terjadi ya, di dalam Qur'annya, dan di dalam hadisnya ya, secara detail itu sudah ditulis juga sama ulama, namanya ilmu asratusara jadi kita harus belajar itu nah, untuk yang saya ceritakan sekelumit tentang rangka ilmu yang diwariskan Nabi SAW yang ada sekarang ini di dalam kitab-kitab itu itu kuncinya itu bahasa Arab ya kuncinya itu itu tertulis dengan, dengan bahasa Arab nah bahasa Arab itu tidak akan mungkin kamu bisa memahami makna yang ada di dalam bahasa Arab itu kecuali kamu harus menguasai ilmu Nahw, Sorof dan Luwah. Karena di dalam bahasa Arab itu ya hanya itu saja. Nah, Kiai Muhtar ini telah meringkaskan secara detail, tapi ringkes, ya, kan lucu, tapi detail Tapi ringkes. Artinya komplit. Komplit semua. Di dalam ilmu-ilmu Nahusaraf dan Nuhuh. Dikumpulkan dari banyak kitab-kitab yang beliau teliti. Yang kemudian beliau pers jadi santan kanil. Ya. Di dalam kitab Arba ini. tuh, nah, Supaya kamu menghafal isi di dalam kit ilmu. Nahusaraf dan luhuh. Yang harus dipelajari bertahun-tahun. Penuh dengan kerumitan. Itu diringkas bahkan hanya 40 hari. Tetapi dari 40 hari yang sudah kamu. Hafalkan itu. ya Harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya. Dan ini sudah dilanjutkan sama Ki Muharrar. E, tapi mungkin perlu untuk di, ditekuni oleh santri-santrinya. Dan yang kedua, dibikinkan betul-betul kelas yang khusus untuk melanjutkan ilmu ini. Yaitu mendeteksi kitab. Ya mendeteksi kitab. Mendeteksi kitab itu Artinya Kamu mulai Diajak untuk Masuk ke dalam Dalam fungsi Dan Amaliyah Aplikasi Dalam ilmu Nahusarab dan Allah itu Ya Jadi kalau kamu hafal arba'in saja ya, nanti kalau saya lah, saya ditegur gaya ya. Ini ini hasil analisa saya. Kalau kamu hanya hafal Arba'in saja, itu ibaratnya kamu mau dijadikan sama Kemo Haro, itu chef juru masak internasional ya, mau dijadikan juru masa internasional tapi tahapnya di dalam arba ini kamu mengetahui semua bahan-bahan masakan seluruhnya bahan-bahan masakan kamu kenal namanya gandum itu apa kamu kenal namanya bumbu-bumbu namanya thum, namanya basol ya, namanya adas namanya krumful, namanya apa namanya, garam namanya jinten, namanya ini kamu hafal semua itu dan bentuk-bentuknya juga tahu bentuk-bentuknya juga tahu ini adas itu gini krumful itu gini ya, tom itu gini cengkeh itu gini kapulaga itu kayak gini tahu sudah bahan-bahannya, nasi gandum gandum merah, gandum putih tujur aswat, tujur as, ya, bur uh, uh, kemudian daging, daging kambing daging sapi, daging ayam daging, kemudian ikan-ikanan kemudian timbangan-timbangan untuk nimbang ini, untuk naker ini untuk ini, ini, hafal semua itu, lengkap terus alat-alat masaknya ada kompor, ada uh, microwave, ada ini, ada ini, terus ada ini macam-macamnya itu. Lengkap. Terus caranya, sudah sudah dikasih tahu. Cara bikin kebuli begini, cara bikin nasi mandi begini, cara bikin bobor gini, opor gini, sudah tahu juga. Lengkap, hafal. Hafal bahannya, hafal caranya, hafal alatnya, hafal bumbunya, sudah dua hafal hafal ditanya bumbune kebunya boh Bumbu ini gantung apa bumbin uh, ya baru ngomong mandi oh mandi langsung antum jawab belum belum kerum mandi baru mandi itu sudah antum jawab saking saking ngelontoknya hafalan ya tapi kamu belum masak ya kamu belum pernah praktek masak Ya kan nah, Kalau kamu hanya berhenti di Arba'in Kamu akan menghafalkan Arba'in Muroja'ah Arba'in Sampai kapan Ya Satu saat kamu masih berhenti Muroja'ah Begitu ya. kamu berhenti Muroja'ah 3 bulan Ditanya lagi Mikir yang kemarin langsung Sekarang mikir dulu Nah, nanti kalau setahun kamu tidak mau ajak, ah, mikir ada yang hilang. pikiran itu ada yang hilang. Karena kesambungan dengan yang lain. Maka, sudah hafal arba'in dengan lengkap harus masuk lagi kitab, mendeteksi kitab. Nah, ini, itu ada kitab Safi Tunaja, Matan Takrib, Fatul Qarib, Fatul Mu'ain, Fatul Wahab, Haya Mudin. Fikih ala Mahathir Arba'ah itu Itu harus dideteksi Dan disetorkan sama kiai Dideteksi Pakai tulisan Dan juga pakai syafawi Tahriri wa syafawi namanya Tahriri itu Dengan dengan Tetap Syafawi dengan hafalan Memang deteksi Habis deteksi baru maani memaknai kalau memaknai itu gampang. Kasal kamu sering dengarkan orang ngomong bahasa Arab buka buka kamus hafal gampang. Hmm. Tapi kalau mendeteksi Yunusail, Kiai belum tentu bisa. Gitu. Kecuali memang ahlinya. Gitu. Saya enggak bisa. Saya terus terang kalau usul mendeteksi kitab banyak luputnya tapi kalau seluruh makna nih, saya bisa <laughs> kalau makna ini bisa tapi kalau mendeteksi itu perlu eh, hafalan dan ilmu lanjutannya panjang tapi ini arba'in sudah cukup untuk bisa mendeteksi jadi itu mumpung kamu masih kecil mumpung kamu masih muda ada yang 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ya. Ini kesempatan emas bagi kamu sudah dapat uh, fondasi ya. Ibarat bangun bangun gedung lantai 50 itu, kamu sudah ada fondasinya, sudah ada cakak-cakaknya, lengkap sudah. Tinggal asesorisnya. Yang ube-ube merampingnya itu Ya seperti itu Nanti kalau kamu sudah mulai mendeteksi kitab Menjelajahi kitab-kitab itu Dari ilmu labain kamu terapkan Ya Membongkar kitab Terus kamu ikuti terus Terus kamu praktekkan terus Itu kitab arba'innya itu Akan mendarah daging Dalam jiwa ragamu Nah, bukan saja di bukan saja di pikiran Kalau di pikiran ini hilang Tapi sudah rusuh ke dalam Pemahaman Pemahaman yang dalam Sudah bersatu antara hafalan Dengan pemahaman sampai pada refleks Dan sampai pada alam bawah sadar nah, Jadi kalau orang itu menghafal caranya nyupir oh caranya nyupir itu gimana? di starter dulu pertama starter tapi hafalannya tidak di dalam tidak di dalam mobil ya nah, starter dulu habis starter dikosongkan dulu sininya, habis itu hand dilepas habis itu masuk gigi satu terus digas pelan-pelan sama koplingnya Set, jalan Nanti kalau kanan-kanan, kiri-kiri, kalau gini-gini terus dihafalkan, tapi tidak pernah kamu masuk ke mobil untuk praktek hafalkan, lama-lama hilang. Tapi kalau kamu sudah hafal cara-caranya nyopir, kemudian kamu masuk ke mobil, diajari nyopir sama orang di samping kamu yang me, uh, menuntun, ya, ayo gini, ayo gini, ayo gini, ayo gini, gini, gini, jalan terus sudah akhirnya kamu bisa di jalan akhirnya sudah bisa jalan kemana-mana itu nyupir itu refleks jadi kamu nyupir bisa sambil ya uh, makan gimana di nyupir makan karena ini kakinya kakinya dan tangga oh ini masuk ini. kakinya itu sudah, di, sudah melefek di dalam sini gak usah lagi, saya refleks sambil nyupir lihat kanan gini, oh dia harus belok, oh dia harus masuk, oh dia harus mengurangi, dia harus ngerim itu sudah refleks nih. kalau kamu belum refleks, kadang-kadang ngegas, keliru Ya, karena masih bingung mana letaknya rem, mana letaknya gas begitu, lah kalau kamu mendeteksi ilmu nahu itu di dalam kitab-kitab ini terus kamu berarti, kamu nanti jadi refleks. Jadi refleks, begitu refleks itu orang baca kitab tek, keliru sudah dari jauh saya ngerti, ini salah, itu, gitu. bacaannya salah, gitu. nah, terus langsung kamu bisa mengerti makna-makna dalam kitab itu dengan sendirinya. Nah itu merupakan kunci untuk membongkar ilmu-ilmu yang sangat luas yang ada di dalam agama, sehingga Nanti akan muncul alamah-alamah orang-orang yang hebat-hebat Di dalam agama Apabila dibuat sistem yang seperti itu Faham ya anak-anak ya Jadi harus sudah selesai arbain Tidak boleh berhenti Ya Berlanjut nah, Nanti insya Allah sudah juga sini kan Ada kelas untuk mendeteksi tuntunan lanjutan Arba'in guru yang pandai sudah mendeteksi langsung sorogan <guruh> langsung sorogan murid-muridnya langsung suruh mendeteksi ya, ini sehari bisa dapat beberapa lembar kitab untuk mendeteksi Semang bagus besok lagi besok lagi direkam nanti di rumah distorkan tapi ada kitab yang dibaca di kelas untuk mendeteksi itu, kemudian memaknainya masya Allah. Jadi nanti kamu kalau sudah bisa memafal arba'in -ar mendeteksi kitab, dikasih kitab apapun, oh sudah paham, Saya ngerti saya. maksudnya ini, tahu, begitu ya. Jadi ini bersyukur kamu, ini sekarang ini kamu ibaratnya Dipersiapkan terjadi orang-orang alim-alim besar, amin. Ya, Belajar dengan sungguh-sungguh dan yang terutama juga akhlak, adab. Jadi, akhlak dan adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan guru, adab dengan... Teman-teman, adab dengan pesantren, adab dengan masyarakat, adab dengan lingkungan, adab dengan hewan, adab dengan benda-benda mati. Karena ilmu yang tidak dibarengi dengan adab, maka seperti eh, masak roti, ya, garamnya 2 kilo. Uh, Gantungnya cuma seperempat kilo kira-kira jadi apa ya <tid> tidak ada rasanya karena ilmu itu seperti garam adab itu seperti gandum. jadi gantung itu harus lebih besar dari garam, betul gak? Uh, dan nilai seseorang nilai seseorang itu akan ada Kalau ada akhlak Kalau ada adab Ya Akhlak adab itu Angka satu Akhlak Adab angka satu Paham? Nasab nol angka satu di belakangnya dikasih nol jadi berapa sepuluh nasab Habib Sayid Ahlul Bed nol ya kemudian kekayaan nol jadi berapa 100 jabatan nol jadi berapa 1000 ya teman yang banyak link yang banyak kenal sana-kenal sana-kenal sana ada nol lagi berapa 10.000 apalagi apalagi pokoknya yang bagus-bagus itu masukkan di situ akan nambah nilai dah Nilai angka satunya hilang. Ini jadi berapa? Jadi nol. Walaupun kamu punya nol sampai ke Mekah, Mekah Roma ya, maka tetap bernilai nol. Kalau tidak ada satu tadi apa? Akhlak dan adab itu. Jadi inilah yang akan menjadikan orang bernilai bernilai di sisi Allah dan otomatis akan bernilai di sisi manusia yang bernilai di sisi Allah maka Rasulullah bersabda bahwa akmalul mu'minina imanan yang paling sempurna iman seseorang ini adalah orang yang paling baik budi pekerja akhlaknya paham ya anak-anak ya maka di sini kamu harus beradab, beradab dengan guru, beradab dengan teman, beradab dengan kiai, beradab dengan Allah dan Rasulullah. Ya, untuk itu, untuk bisa menumbuhkan adab, ya kita harus menjalankan berbagai hal, diantaranya sholat berjamaah kemudian sholat kebeliah baca Quran itu mempraktekkan dirinya untuk bisa uh, menumbuhkan adab terus ngaji adab terus berdoa sama Allah minta adab saya rasa cukup sekian mudah-mudahan memberi semangat kamu ya, untuk habis arba'in siap terus berlanjut ya untuk mendeteksi kitab ya mendeteksi kitab kita fikih nah, pertama, insya Allah nanti kalau sudah lima itu kamu deteksi sudah, sudah kamu sudah kemana pun baca kitab apapun sudah bisa mudah ya, nah, insya Allah uh, setelah itu ada lagi ya sudah tawahan baik mendeteksi kitab harus belajar muhawarah muhadadzah, bicara bahasa Arab uh, bicara bahasa Arab sebab kalau kamu punya ilmu ya hafal kitab, tahu kitab sebagainya kemudian kamu nanti datang ke seminar di hadramut sana suruh menyampaikan bahasa Arab kamu tidak bisa bahasa Terus gimana kamu? Ilmunya di sini tapi tidak bisa mengungkapkan karena kamu tidak bisa berbahasa. Padahal hafalannya kuat sini satu kitab sudah lebih berapa kitab sudah hafalannya. Tapi ini lesan ini tidak bisa keluar kalau tidak dilatih. Tidak akan bisa dilatih. Harus ada lagi nanti ilmu muhawaroh atau muhadathil fadil Arabia. Ya sehingga nanti. Apa yang kamu ada dalam hatimu kamu bisa ungkapkan. Apa yang dalam pikiran kamu akan bisa kamu ungkapkan. Nah, sehingga complete class, baik itu Dan gampang. Insyaallah semua itu gampang. Alhamdulillah Allahumma Rabbil alamin Allah, salim alasidin alasidin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Walaad Anul Alin wa Akhir Akhirin, wa Ya Rahimah Masyakin, Ya Rahimah Rahimah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Washimashikhina wa alimina jemusminin al Udari al-sihah manfaat insyaallah yutihi insyaallah futuhul arifin faqihiddin wa yu'allimu ta'wil birahmatika ya rahmani yadfa'anna wa ankum ba'asrina wa ahli baitina jama'a syarul fitan wa mihan wal amrad wal askaw wal babba ma dhahara ya min hawa wa mabatan waslih lana sya'na qul bi rahmatillahi yubarik insyaallah bi wa ma'hadu man khaibin li haddal ma'had ma ma la haddal ma'had ummah wal abrakil mahadil ma ummah والأحسن المهد الأم والفرج الغمة يا رب الأمين أله دنيا وللرهن الكي أضاري وأسولهم فورهم ومتخاصبينه مجمل أولي أول فندما والعباد الصالحين والكي واحد الزهدي مجمل ساداتنا لبعال سمائن ودينا وديون سيا محمد مالكي بأن الله يكفير لهم رجال دار المصطفى وخصوصا الحبيب أبو بكر دنيا بقى المشور حفيد وهذا ماهم سانسان حفيد وجئ مساجدني ini باعلوي Bi Ya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.